Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi bersama aku Uci Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Makanan apa aja sih yang bagus Untuk meningkatkan sel sperma So buat kalian yang baru aja ngeklik video ini Thank you banget Dan di sini aku ngebahas tentang Seputar program kehamilan Edukasi program kehamilan Sharing tentang program kehamilan Dan hal-hal yang berkaitan dengan program kehamilan So buat kalian yang butuh banget informasi oh, ini Pak Klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sampingnya Supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru Ini dia videonya Nah buat para bunda-bunda nih Yang suaminya itu emang punya diagnosa Atau didiagnosa dokter Punya masalah tentang kesuburan Atau fertilitas pada suami Nah di sini kita bisa kasih suami asupan Dengan makanan-makanan Yang bisa menunjang untuk membantu Mengentalkan sel spermanya Atau memberikan agar kualitas dari spermanya itu menjadi lebih subur kayak gitu Nah pokoknya ini tuh buat pria maupun yang sudah menikah ataupun yang belum menikah itu wajib banget karena penting banget untuk mendapatkan keturunan kayak gitu Nah di sini itu untuk meningkatkan kesuburan dari pria ini sendiri kita bisa kasih suami-suami kita ataupun... Bapak-bapak ah, yang di luar sana yang sedang program kehamilan bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bakal aku bahas ini. Nah, makanan yang pertama yang harus suami konsumsi adalah telur. Nah, di sini aku sambil bacain ya. Nah, dilansir dari Ball Sky, telur menjadi pilihan makanan yang baik untuk meningkatkan jumlah sperma pada pria. Nah, untuk kandungan vitamin E-nya itu sangat tinggi, proteinnya juga, dan vitamin B12. Dapat melindungi sel sperma dari radikal bebas Radikal bebas yang bisa menurunkan kualitas sel sperma Selain telur ya teman-teman Pokoknya makanan yang mengandung B12 itu bisa kalian konsumsi Untuk suami-suami kalian itu terdapat pada susu, daging, makanan laut ataupun seafood dan sereal Itu tuh mengandung B12 dan bagus banget untuk meningkatkan kesuburan pria Kalau misalnya kalian tuh gak suka makan telur Makanan yang kedua adalah bayam Sayur-sayuran itu bagus banget untuk meningkatkan kesuburan Nah sayuran hijau ini teman-teman mengandung asam folat Nah dapat meningkatkan kualitas sel sperma Yaitu mengandung vitamin E dan zat besi yang dapat meningkatkan sel sperma atau kualitas dari sel sperma Nah untuk bayam ini sendiri teman-teman bisa dikonsumsi pria maupun wanita Nah kalau misalnya wanita yang konsumsi bayam itu tuh bisa meningkatkan libido atau hasrat untuk melakukan hubungan seksualnya itu agar lebih bersemangat itu bagus banget karena di dalamnya itu produksi hormon estrogen yang lebih banyak sehingga bisa mampu untuk meningkatkan hasrat wanita maupun pria dan untuk bagi pria bisa mengentalkan sel sperma kayak gitu karena di tumbuhan hijau-hijauan ini mengandung asam folat, teman-teman, di selain di bayam ini kalian bisa konsumsi kubis sebrusel, jeruk dan berbagai jenis kacang-kacangan. Nah, di dalam kacang-kacangan, kubis-kubisan, jeruk itu tuh mengandung asam folat. Jadi bagus banget untuk dikonsumsi meningkatkan kualitas kesuburan dan meningkatkan hasrat seksual. Kemudian yang ketiga adalah pisang. Dan siapa nih di sini yang suka makan pisang? Pisang itu bagus banget loh, teman-teman. Pisang ini sendiri dia itu mengandung vitamin A, B1, dan C, gua pisang ini bisa membantu untuk memberikan kualitas sperma agar lebih baik, agar lebih berkualitas dan lebih kental. Nah, di sini di dalam pisang itu mengandung enzim yang disebut juga dengan bromelain, yaitu enzim antiinflamasi yang menjauhkan sel sperma dari radikal bebas kayak gitu. Dia dapat meningkatkan. Jumlah dari sel sperma dan memberikan motilitas sperma agar lebih lincah. Gitu larinya, kemudian yang keempat adalah coklat hitam. Coklat hitam itu ternyata bagus banget untuk meningkatkan sel sperma suami. Jadi, ini tuh karena coklat hitam mengandung asam amino yang disebut dengan L-arginin atau arginin HCl, yang berfungsi untuk meningkatkan volume air di dalam tubuh. Dan di dama dan jumlah sperma. Tak hanya itu, coklat kita merupakan dapat meningkatkan organisme pada pria. Makanan yang kelima adalah brokoli. Lagi-lagi makanan yang mengandung asam folat ya teman-teman. Kalau makanan yang hijau-hijauan itu biasanya mengandung asam folat. Nah, termasuk brokoli. Brokoli ini itu di dalamnya selain asam folat ada juga vitamin C. Nah, asam folat sama vitamin C ini bagus banget untuk meningkatkan sel sperma pada pria bakal sambil baca ya teman-teman vitamin C yang memiliki peran sebagai antioksidan ini larut di dalam air dan akan memainkan peran utama dalam kesuburan pria sehingga dalam sebuah studi pria yang mengkonsumsi brokoli setiap hari itu akan memiliki jumlah sperma yang meningkat sehingga 70% peningkatannya dari sebelum dia konsumsi brokoli Kemudian, yang keenam adalah buah delima. Siapa yang tidak tahu dengan buah delima yang rasanya enak banget? Dan buah delima ini juga meningkatkan jumlah sperma dan kualitas air mani. Kandungan antioksidannya itu sangat tinggi, sehingga menjauhkan juga zat sperma dari radikal bas sehingga bisa. Membantu untuk menyehatkan zat yang ada di dalam air sperma itu sendiri. Nah, di sini bisa meningkatkan kadar testosteron, meningkatkan kualitas air sperma, dan meningkatkan gairah seks pada pasangan suami istri. Jadi, di sini berarti keputusannya adalah wanita dan pria boleh makan buah delima, dan itu tuh bagus banget untuk kesehatan reproduksi. Dan yang ketujuh adalah kacang kenari atau walnut. Nah, kacang, kacang kenari ini teman-teman dikenal dengan walnut mengandung asam lemak yang omega 3-nya itu bagus banget. Dapat membantu meningkatkan volume sperma sehingga meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dan ke testis. Nah, untuk kenari ini sendiri di dalamnya itu mengandung vitamin E yang dapat meningkatkan kualitas sperma sehingga dapat melindungi dari kerusakan karena radikal bebas tadi. Dan ke delapan adalah tomat tomat ini teman-teman pasti setiap hari kan kalian konsumsi disambal, di sambal mana di mana-mana kayak gitu nah tomat ini mengandung antioksidan yang disebut juga dengan likopen dan terbukti memiliki efek yang sangat bagus positif untuk para untuk kesuburan para pria dan sebuah studi itu menunjukkan bahwa bahwa likopen secara signifikan dapat meningkatkan motilitas sperma aktivitas sperma dan struktur sperma jadi di disini tomat itu bagus banget Dikonsumsi dalam bentuk jus karena ini tuh selain enak, bisa juga untuk meningkatkan kesuburan, pergerakan sperma, jumlah spermanya, terus juga kualitas dari sperma itu sendiri. Yang kesembilan adalah tiram, siapa yang enggak suka makan tiram? Nah, tiram itu mengandung zinc, teman-teman, seng ya, dalam jumlah tinggi yang dapat meningkatkan produksi dari sel sperma ini sendiri. Nah, untuk tiram ini bisa membantu untuk meningkatkan produksi sel sperma dan... Testosteron yang sehat Dan kalau nih di dalam tubuh pria itu Mengalami apa namanya Kekurangan zinc itu tuh bisa Menyebabkan kemandulan karena Zinc itu sangat Membantu untuk meningkatkan Kualitas dari sperma Nah kalau misalnya kalian ada ada nih para suami yang kadang Gak suka nih makan tiram Nah itu tuh bisa kalian ganti kalian ganti Dengan daging ayam merah Ayam, susu Dan kacang-kacangan dan yang terakhir adalah buah blueberry dan buah ini tuh enak banget aku suka. Blueberry ini ternyata teman-teman adalah sumber antioksidan yang sangat tinggi banget dan antiinflamasi. Bagus banget dikonsumsi untuk pria maupun wanita bisa membantu untuk menjaga parameter sperma supaya sehat. Berry ini juga membantu untuk mempercepat pergerakan sperma terus meningkatkan kualitas sperma dan bagus banget dikonsumsi untuk para karung pria untuk meningkatkan kesuburan nah bunda-bunda itu aja videoku kali ini semoga bermanfaat dan bisa kalian praktek praktekkan di rumah untuk memberikan suami dengan makanan-makanan yang sehat masakin suami dengan makanan-makanan yang sehat terus menyediakan makanan-makanan yang sehat di rumah supaya uh, untuk membantu mempermudah promil kalian jadi kalau misalnya istri program kehamilan, suami juga jadi tidak ada ruginya kalau kita itu sama-sama saling mendukung untuk mendapatkan kesuburan dan mendapatkan kehamilan so itu aja informasi dari aku semoga bermanfaat baik ketemu lagi di video aku selanjutnya eits jangan lupa di subscribe dulu ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya